Tentunya sore ini hadir kembali nih Acara tasbih Ramadan Abah dan Lesa Persahabat ya kali ini tentunya dengan episode terbaru nih Wah wow, ini tentunya seru banget persahabat ya Menjaga pandangan nih di dalam bulan puasa Aduh pastinya seru banget persahabat Jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan untuk saksikan sore hari ini ya Jam setengah enam sore tentunya di Indosiar bakal hadir kejutan spesial nih. Kejutan bahagia tentunya dari idola kesayangan kita yang akan tampil dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bu Harsiwi menekan sebuah kalimat kerson yang sungguh bijak kembali nih dikatakan di situ. Menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak yang mulia bahkan Rasulullah. Menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka adalah menjaga pandangan Akan tetapi di zaman sekarang untuk menjaga pandangan kita bagaimana caranya ya Dan hal-hal apa saja nih yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya kita belajar bareng Dengan Ustaz Suki Al-Buguri sore ini bersama kakak Rizki Bilar dan DLST Jorah jam setengah sore Waktu Indonesia Barat sebelum azan Maghrib ya sahabat tuh Itulah caption info yang sangat bijak banget dari Bu Harsiwi muslim menginfokan kepada kita semua jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan tentunya kejutan baru dalam acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar info selanjutnya bersabat ada info bahagia juga dari Bang Aril ya bahwa malam hari ini si cantik Dede Lesti Kejora akan tampil dalam acara konser Nida 2021 di Indosiar sebagai juri putih bersabat, ya Alhamdulillah Dede Lesti kembali tampil nih malam hari ini dalam acara Lida Persahabat ya tentunya pastinya para fans nunggu-nunggu banget nih kejutan baru dalam acara Lida 2021 nanti malam bakal ada si cantik The Last yang akan tampil Persahabat yang memberikan tentunya penampilan yang sangat luar biasa banget pastinya Persahabat mudah-mudahan tentunya nanti malam tampil bareng Si ganteng Rizky Bilar, ya, kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mudah-mudahan Rizky Bilar bisa tampil sebagai host dalam acara konser Lidah 2021 dan malam Indosiar. Postingan sebut juga tentunya Bang Ariel menuliskan sebuah kalimat kayak seni. Di situ dikatakan jangan lupa malam ini tanggal 4 Mei 2021 ada penampilan resi kejora nih, Juri putih Putih. Di program Lida Konser Top 42 Grup 6 Putih mulai 20-30 Waktu Indonesia Barat live hanya di Indonesia ya, tuh. Saudar-saudara sahabat ya, Bang Aril menginfokan bahwa malam ini si cantik Dedek Lesti kecora akan tampil di Lida Konser Top 42 Grup 6 Putih para sahabat ya. Mudah-mudahan Dedek Lesti menampilkan penampilan yang terbaik dan mudah mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kebahagiaan tentunya. Dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini tentunya ada momen yang mana tentunya ini ada penyampaian langsung dari Bang Dery ketika live Instagram bahwa Leslie Kejora dan Rizky Bilar tentunya akan bersikap bodoh amat para sahabat, ya dengan bulian netizen dengan nyinyiran para haters para sahabat ya ini yang paling kita mau, nih, para sahabat. Ya, alhamdulillah, tentunya Dedek Lesti dan Rizky Bilar mengabaikan semua haters dan netizen. Mudah-mudahan kita tentunya selalu kompak mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga, tentunya telah di post oleh akun Instagram Les Lalo di Disini, menurut sebuah kalimat caption dikatakan. Bila sama lesti akan bersikap bodoh amat, noh denger tuh buat kalian-kalian yang heboh ngeladenin kuyang apalagi ampe kepancing ama bahan-bahan sampahnya mereka, sengaja ampe wadah buat kuyang menampakkan diri udahlah apa faedahnya coba tuh sahabat ya, idolak kita tentunya akan bersikap bodoh amat nih dengan para haters dan dentizen yang selalu nyinyir persahabat ya, ini tentunya langsung disampaikan oleh bang Derry dalam live Instagram bersahabat ya tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga dari para fans bersahabat ya yakni dari akun Instagram Bunda Afif yang berkomentar betul terus untuk, untuk semua admin kalau up mohon disaring lagi ya jika dari kerjaan Dede de ama kakak di TV yang ada gimmick gak usah di up jadi ngandung Markona up-nya yang bikin warga Konoha happy-happy aja, Terus sahabat, dia? Ya, soalnya kan yang komen-komen itu bukan hanya warga Konoha doang, jadi lebih dinikmati sendiri aja jika nyadam Markona katanya ya. Tentunya kita bersikap positif aja dan selalu kompak mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya para sahabat tentunya kita mendapatkan kabar bahagia nih bahwa nanti sore sekitar jam 4 sore para sahabat ya akan hadir nih tentunya Dedi Lesti akan nobar ya para sahabat ya ngabuburit bareng Dedi Olesti di video.com. Untuk ini info langsung dari video.com sahabat ya. Ada info bahagia buat kita semua. para fans, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Lesti lovers, yuk kumpul di video daripada lama nungguin beduk Maghrib, mending ngabuburitin nonton bareng film. Hangout bareng Dede Lesti kejuara tuh di video hari ini." Pukul 14 sampai 16.00, pasti nggak kerasa banget deh. Itu maghrib tiba-tiba udah kumandang aja, apalagi bisa sambil ngobrol sama dedek di live chatnya tuh sahabat, ya. Siapa yang mau ngabukurit bareng dedek les ini sore hari ini bakal hadir sahabat ya. Bukmi dedek ya akan nobar nih di video.com. Mudah-mudahan kita semua Ini diberikan kebahagiaan, keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat mudah-mudahan tentunya hari ini kita mendapatkan cedukan vitamin bahagia dari idola kita. Tunggu saja kabar dan info selanjutnya ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.